Hai hey kembali lagi di review mobil Roblox car driving Indonesia revamp sesuai permintaan penonton di video review mobil yang lalu saat ini aku sudah berkesempatan untuk dapat mereview Isuzu Panther tahun 2000 yang merupakan Isuzu Panther generasi kedua ya kalau dilihat cekilas memang Isuzu Panther generasi pertama sama yang generasi kedua ini hampir tidak ada bedanya perubahannya sedikit sekali for your information saja saya akan beritahukan kepada kalian bahwa mobil ini tuh dijual pada dealership mobil bekas sumber jaya kota Bekasi di harga 85 juta rupiah untuk urusan dapur pacu disematkan mesin dengan kode 4ja1 berkapasitas 2500cc 4 silinder OHV direct injection yang dapat mengeluarkan tenaga 86 horsepower. Thank you. So, langsung saja kita tes pertama, yaitu tes akselerasi dari 0 ke 100 km per jam. Untuk asal dari 0 ke 100 km per jam, tuntas dalam waktu 15,5 detik. Tes selanjutnya, yaitu top speed. Kecepatan tertinggi yang dapat diraih oleh rajanya diesel ini di angka 146 km per jam.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 tes keempat, kita akan bawa kendaraan ini ke daerah puncak villa untuk menaklukkan tanjakan yang lumayan terjal dan dalam keadaan berhenti. Hasilnya mobil ini masih bisa menanjak, walaupun ada terdengar spin sedikit. Tes terakhir yaitu offroading. Mobil ini bisa diajak untuk off-road ringan. dan masih sanggup untuk melewati rintangan berlumpur dengan cukup mudah. tapi jangan berharap kalau Isuzu Panther ini juga bisa melewati gundukan tanjakan dengan kontur tanah yang ekstrim, karena nyatanya nihil alias tidak sanggup untuk melibasnya teman-teman jadi cukup segitu aja untuk review saya mengenai mobil Isuzu Panther tahun 2000 Apabila kalian ada saran dan kritik mengenai review saya silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar di bawah atau mungkin kalian pernah meminang mobil yang satu ini silahkan juga ceritakan pengalaman kalian Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa aku.